bisa bohongi hati ini sudah lama aku mengharapkan kabar darimu aku hanya ingin tahu bagaimana keadaan Ku harap kau baik saja dan selalu bahagia dimanapun kau berada Di setiap hari aku selalu berharap Menemani ku bernyanyi di harinya malam yang gelap dan sepi. Aku tak bisa lupakan sebuah kenangan di masa itu. Sebuah perasaan tulus padamu, aku rindu kamu. Aku ingin bertemu di manakah kini kau berada. Selalu berharap, berangan kau datang kembali di sini. Menemani ku, bernyanyi di heningnya malam yang gelap dan sepi. Tak bisa lupakan sebuah kenangan di masa itu. Di mana aku ungkapkan sebuah perasaan tulus. -tulus. Sangat ingin bertemu kamu. Aku merindukanmu. Aku merindukanmu. Terima kasih, Yuli.